Jika, pergerakan dolar New Zealand, US di harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,63186 sampai 0,63405 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,62557. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.63405 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.62760. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2